Merujuk hasil dari tim penetapan harga tandan buah segar TBS sawit Provinsi Riau merujuk surat penetapan harga TBS kelapa sawit Provinsi Riau nomor 24 periode 22 sampai 28 Juni tahun 2022 telah menyepakati harga sawit Riau umur 10 sampai 20 tahun turun 299,71 rupiah per kilo menjadi 2426,99 rupiah per kilo. Berikut harga sawit Provinsi Riau berdasarkan penelusuran Info Sawit. Sawit umur 3 tahun Rp1790,01 per kilo. Sawit umur 4 tahun Rp1938,91 per kilo. Sawit umur 5 tahun Rp2119,04 per kilo. Sawit umur 6 tahun Rp2169,97 per kilo. Sawit umur 7 tahun 2.254,69 ribu dua rupiah per kilo. Sawit umur 8 tahun 2.316,99 ribu rupiah per kilo. Sementara sawit umur 9 tahun 2.371,44 rupiah per kilo dan sawit umur 10 sampai dua tahun 2.426,99 ribu per kilo sawit umur 21 tahun 2323,92 rupiah per kilo, dan sawit umur 22 tahun 2312,25 rupiah per kilo, sawit umur 23 tahun 2302,53 rupiah per kilo, sawit umur 24 tahun 2.205,29 rupiah per kilo, dan sawit umur 25 tahun 2151,81 rupiah per kilo dimana harga minyak sawit mentah CPO ditetapkan Rp10.820,86 per kilo dan harga inti kelapa sawit, kernel Rp6.090,17 per kilo dengan indeks K89,86 persen sekian harga sawit untuk tanggal 22 Juni tahun 2022 untuk mendapatkan harga sawit setiap hari silakan subscribe ke channel ini sampai jumpa di video berikutnya